Selanjutnya, lepra ya M, Atau Morbus Hansen Ini kan ada dua, BB dan Indy ya Jadi, kalau BB Ini 6-9 bulan ya kita berikan PC, 600 Aligra nomer 1 Single dose Diminum 1 kali Per bulan depan dokter Lalu Dapson ya, kita berikan Dapson 100 miligram numero 1 ya Single dose juga ya. Depan dokter ya Depan dokter Selanjutnya untuk obat hariannya tuh Dabson 100 miligram juga ya Kita berikan 27 ya ini satu blister S1DD Tab 1 ya. Diminum hari ke Kedua sampai 28 Setiap bulannya Ya, kalau untuk multiblasi layer itu lebih dari lima lesi lebih dari satu BTA positif kerokannya distribusi bilateral simetris atau ya, madarosis ya, hidung peranan wajah singa ya, kasus, dan kok pasti kita berikan lebih lama ya terapinya 12-18 bulan itu so, kita berikan tab rivomycin 600 mg jika ya, 1 single dose tadi ya, single dose depan dokter satu kali tiap bulannya, lalu juga adapson bulanan ya. 100 mg tadi Lalu kita berikan juga Kapsul Clofazimin ya. Dua tiga single dose tiga ratus miligram depan dokter ya. satu kali tiap bulan lalu obat hariannya ada Dapson sama 100 so, mg 27 tadi, 1 blister hari kedua sampai 28 juga ya eh. sama seperti MB dan juga kita berikan klofaziminnya eh. klofazimin kapsul 50mg nah tadi klofazimin kapsul di Bulanannya 100mg sebanyak 3 tablet Single dose 300mg Dan kapsul klofazimin harian itu 1 kali 1 50mg saja Kita berikan satu blister juga 27 ya. Oke okay. Jadi, terdapat paket satu blister, satu blister pribata imunis remuan, 4 hari yang itu ya, satu blister satu bulan, kalau anak 10 sampai lima tahun blister ini berdasarkan usia sudah dibagi, untuk anak itu kurang sepuluh sampai lima tahun, dosis 44, 50 mg, 50 mg, 10 cm 10 mg, 10 cm 10 cm 10 cm 10 10 cm 10 cm untuk so, anak anak dari 10 tahun, Rifampisan 10-15 mg per KGBB, Dobson 1-2 mg per KGBB, Lampen tuh, atau Clofazimin 1 mg per KGBB. Ya. Berujuk jika ada efek samping obat yang serius, reaksi kuta, kusta, ya. kulit melepuh atau ulcerasi, neoritis dan tinggi, reaksi yang diselitai komplikasi penyakit lain, evotensi, DM, hematitis, luka, lambung, berat. Ya. Edukasi, jelaskan pada pasien bahwa keluarga, Pengobatan ini perlu waktu lama, ya. perempuan lewat droplet, lewat udara, ya. lewat pernapasan, kontak, kulit lebih dari satu bulan, terus menelus, dan screening anggota keluarga.